Halo teman-teman kita mau unboxing lagi nih teman-teman masih dari merk Ladypin ya teman-teman ini ada 88 piece dan ini bisa jadi pesawat dan juga jadi robot teman-teman Oke Mari kita buka dan rakit ya teman-teman Teman-teman, ini sekarang kita akan bikin yang model ini, ya. Teman-teman, untuk -teman. pesawat, tapi kita harus bongkar dulu, ya. Teman-teman, ini robotnya. Oke, mari kita bongkar, teman-teman.